Guys, ketemu lagi dengan aku di Tante Gaming dan masih bersama Arena Bermain di Gebiar 123 Arena Bermain yang rekomendasi selalu positif JP dan WD Untuk selalu nyepin setiap harinya di game Kake Zeus Welcome, welcome ya untuk kalian semua, untuk viewer-viewer yang selalu setia menunggu pola-pola terbaru dan video terbaru Dan untuk viewer baru pun selamat datang, selamat bergabung di Arena Bermain Gebiar 123 Hari ini aku bawa modal 90000 Aku bakalan nyepin lagi tanpa buy Spin bareng arena bermain yang pastinya selalu gacor dan kita bakalan mencari cuan lagi di game si kaki jewes Untuk pola pertama aku memakai satu checklist aktif 17 putaran otomatis taruhan ganda aku aktifkan dan pastinya aku tanpa ragu untuk memainkan bed di pola pertama ini aku langsung aja untuk nempel di bet 2400 ya Oke kita gas, kita gaski gaski dengan pola-pola gacor yang sangat rekomendasinya Barang arena bermain yang selalu gacor Oke untuk pola kedua masih di checklist yang sama di satu checklist aktif Aku memakai 6 putaran otomatis ya Oke wow skater 3, skater 3 sudah mulai bermunculan Oke kita coba skater 3 sudah mulai muncul Aku coba berpindah ke pola manual di satu checklist aktif juga Di satu checklist turbo Oke kita main Di bed 4800 ya Wow cakep Banget guys cakep banget Di putaran 17 Otomatis scatter Susah banget aku dapetin Dan di 6 putaran otomatis pun Aku masih belum bisa mendapatkan gratisan Tapi scatter 3 sudah mulai bermunculan untung saja aku berpindah pola ke satu checklist turbo dan aku memakai beberapa kali manual aku langsung mendapatkan gratisan pertama ya oke ada kaling biru 10 ya yang pertama connect di dalam peri aku oke wah ini lumayan banget ya langsung mendapatkan gratisan wih cakep banget dapat tambahan Spin juga di dalam peri aku oke semoga menjadi ku... Uh... Super komplit banget ya di dalam prespin yang aku dapatkan Ini enak banget nih Wow dapat lagi guys dapat lagi tambahan prespin nyampe dua kali dong Nyampe dua kali prespin yang aku dapatkan Tambahannya di dalam prespin pertama aku Oke semoga rekomendasi banget isi cuannya Ada kali tiga. Oke ini untung banget aku langsung ber pindah pola untuk mencari gratisan pertama karena cuan aku udah lumayan mepet banget tinggal sisa 9000 lagi ya wah untuk banget oke banget nyepi-nyepi di gamenya si kari jauh sebareng arena gebiar 123 untuk mencari gratisannya ini enak banget pas banget ya teman-teman oke dan jangan lupa juga untuk kalian yang sudah menunggu Videonya ini wajib banget ya Untuk kalian langsung dibantu like and share sharenya Teman-teman sebanyak mungkin Sebanyak mungkin Kalian share ke grup teman-teman kalian Dan ke grup bebas kalian Di whatsapp ataupun di telegram Biar lebih rekomendasi banget nih Arena bermain yang setiap hari Aku mainkan untuk selalu nyepin Setiap harinya di si Zeus. Oke cakep banget Kali 25 Langsung super biar ya. Wow, untung banget tadi ada kali biru yang pertama connect ada kali tiga ada dua, biru pecah oke 1200 dikali 31 oke sepertinya gratisan pertama ini lumayan banget e, bisa nambahin cuan aku dan aku bisa untuk melanjutkan nyepin lagi mencari lagi cuan tambahan ya 415.000 gratisan pertama ini udah, udah termasuk gratisan yang ada isi cuan dan tidak termasuk gratisan yang jong oke kita lanjut mencari cuan tambahan aku naik ke B10K dan aku kembali lagi ke pola 17 putaran otomatis ya taruhan ganda aku coba aktifkan oke kita jangan berubah untuk nyepin lagi berganti pola kita lanjut aja dan kita putar kembali pola-polanya dari awal Oke, untuk link bermain ini khususnya untuk viewer baru nih yang baru mampir-mampir ke Tante Gaming Untuk link bermain itu pastinya sudah aku sediakan di deskripsi, kalian tinggal klik aja link birunya Dan semoga kalian hoki juga ya Untuk ID perdana kalian nyepin-nyepin di arena gebiar 123 Dan semoga ID perdana kalian menjadi ID yang menuju JPJP -JP Parlay guys Oke, okay, ada kali biru yang connect di luar. Wow, skaternya udah mulai tiga lagi. Ini kayaknya e, deketan banget ya, gratisannya. Soalnya, skater 3 muncul dan skater satunya tuh ketinggalan di belakang, guys. Itu berarti tandanya ini memang deket banget, gratisannya, dan mudah banget untuk kita cari. Kita lanjut aja untuk pola dulu ya. Oke. Okay, Uh, kita kembali ke pola Oke okay, kita nonaktifkan dulu Taruhan ganda dan aku kembali ke pola 6 putaran otomatisnya Oke okay, kita coba pola lagi guys Oke okay, kalau di pola 2, 2 kali putaran otomatis Kita masih tidak mendapatkan gratisan Nanti kita berpindah ke pola manual ya Oke okay, kita coba ke pola manual satu checklist turbo Wow cakep banget guys baru satu kali aku manual di satu checklist turbo ini rekomendasi sekali aku langsung mendapatkan lagi gratisan yang kedua Oke kita gas lagi gratisannya dan kita masih mendapatkan tambahan di dalam gratisan yang kedua dan ini semoga isi cuannya rekomendasi sekali ya di gratisan yang kedua di beth 10k oke ada kali dua ini dua warna pecah loh guys Wow oke okay, kali dua pastinya kali dua itu mudah banget untuk connect di game si kaki james itu udah tidak asing oke okay, kita tidak tidak menemukan max win, tidak apa-apa teman-teman yang penting kita rekomendasi banget untuk nyepin dari modal yang receh udah naik ke cuan ratusan itu udah termasuk arena bermain yang aman sekali wow cakep banget 129.000 di kali enam ini langsung meledak sensasional 774.000. Wow. Wow, enak banget ya. Gratisan yang kedua langsung ada pemandangan sensasional ini yang ditunggu, ini yang dicari, guys. Wah, semoga kalian Memakai pola terbaru aku dan triknya pin terbaru aku hari ini di Sikake Zeus di arena bermain gebiar 123 sangat rekomendasi banget untuk mencari cuan kalian dari modal-modal receh kalian dari modal puluhan ribu kalian menaikkan ke cuan ratusan ribu sampai jutaan. Di arena bermain gebyar satu dua tiga ini wajib banget polanya. Jangan sampai kalian skip, guys. Ya, jangan sampai kalian skip dan jangan lupa selalu bergabung di arena bermain gebyar satu dua tiga. Oke, teman-teman, nanti pastinya kita bakalan ketemu lagi dengan pola-pola terbaru dan triknya nyepin terbaru.